Assalamualaikum, sawmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy dan Pak Inka Di podcast kita, Masalah Emang Anda. Ada Hari ini kita mau mengatakan masalah apa, Kak iya aku ya aku dari tidak paham tadi tadi, tadi tadi tuh lagi lihat-lihat, baca-baca berita hmm. yang kan Yang tadi kita bahas di mobil, yang tadi kita masalah bahas di mobil hmm, ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Aku tuh, aduh benar-benar ya fenomena yang ada di luar sana tuh E, mungkin dari dulu, tapi masa kini tuh terasa kayaknya semakin banyak berita ini gitu semakin Berita apa itu? tentang para wanita yang suka ngejar-ngejar suami orang <laughs> Pelakor Ya nah, itu nama trennya sekarang tuh Itu sebutannya Sebenarnya singkatan nah, apa sih pelakor? Pencuri, curi orang orang oh. ya, kan bener ya? iya pencuri, maaf pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, ya pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, pencuri, kita pencuri, pencuri, kita pencuri, pencuri, pencuri, Mm -hmm. ya ada temen juga ya kemarin yeah. ceritaan Betul. gitu Jadi hari ini Mea kita mau membahas itu ya Kenapa mm -hmm. sih kalau kita, suami kita yang diambil mm -hmm. sama seorang pelakor itu kita harus bagaimana yeah. Terus kita mm -hmm. juga kan sempet, kita bingung ya mm -mm. Ya gitu loh Mbak Inka, kita heran mm -mm. Gitu. Yeah. Apakah Terus kenapa sih perempuan begitu? Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Kenapa, kenapa ya? ya? Coba mbak, mm -hmm. Coba, mbak. <laughs> <laughs> Ya karena kan ini dari tiga sudut eh, Tiga konteks yang berbeda Ya kan, mm. pertama konteks dari seorang istri ketika Suaminya selingkuh mm. Tentu ada sudut pandang spiritualnya Lalu yang kedua dari suami yang memang kenapa dia bisa selingkuh hmm. itu juga ada sudut pandangnya okay. lalu dari perempuan yang kenapa sih dia mau nyarinya begitu banyak yang lain, dia carinya suami orang, yeah. itu juga uh, ada sudut pandangnya hmm. gitu. kita mau mulai dari yang mana nih kita mau mulai dari uh yang, yang terakhir dulu deh boleh Apa? gak? Iya, istri, iya. eh perempuan, perempuan, perempuan kenapa? Perempuan, kenapa uh -uh. mencarinya, suami mencarinya kok suami ya. orang gitu. padahal single-single kayaknya <laughs> iya ya Cindy ngomongnya sambil gitu iya, ya kan? <laughs> <laughs> binon aku binon jadi ngomong ya. sekitar ya hmm. memang kan kembali lagi selingkuh atau hmm. mengambil suami orang itu kan sikap ya? iya Nah, sikap kan ditentukan oleh persepsi yang ada di dalam kalbu kita. Hmm. Nah, berarti persep persep kita mau lihat persepsi apa sih yang membuat orang otomatis melakukan hal ini. Nah, kalau di lapangan sih biasanya hmm. uh, fakta di lapangan tuh kenapa uh, uh, perempuan mengambil orang lain. Pertama memang masalah uh, ekonomi, hmm. itu yang pertama. Pertama biasanya, Benjur, misalnya, pencetut ya. ekonomi, artinya ketika seorang wanita punya persepsi yang penting hidupnya enak, mau beli apapun cukup, tentu dia mencari sosok pria yang bisa memenuhi okay. kebutuhannya jadi dia tidak peduli apakah sudah ada yang punya apa enggak, selama hmm. bisa memenuhi keinginannya hmm. ya dia ambil, Baik ya, banget ya Iya, gitu jadi, itu yang pertama. Yang kedua, eh, karena dia, yang kedua itu karena cinta, ya kan, hmm. karena cinta akhirnya, cinta itu kan hawa nafsu ya, hmm. karena hawa nafsu sampai-sampai eh, dia buta gitu, tidak melihat hmm. ada aturan main, ada ajaran-ajaran agama hmm. yang tidak boleh dilanggar, misalnya tidak boleh menyakiti hati orang lain Kalau kita bersikap begitu kan, ada yang tersakiti Pastinya istrinya Ya, ya kan Dan udah gitu kan sama juga kita e, menuhankan hawa nafsu kita hmm. Nah itu jadi melanggar Tapi penyebabnya adalah persepsinya yaitu Love is blind yeah. Ya pada saat itu Love is blind karena tidak Kebutuh terlihat akhirnya, mm -mm. itu yang lebih terlihat, mm -mm. ya. Mm -mm. Mau instan, mm -mm. Gitu, mau instan ya? biasanya gitu. Okay. Karena hmm. kalau hmm. kalau jadi, dia nggak bisa mengatakan kalaupun dia menikah itu ibadah, karena mm -hmm. ibadah itu tidak boleh ada satupun yang terusik. Iya, tadi <laughs> tunggu-tunggu, sin. Ah. kan, Mbak bilang. Ah. Biasanya si perempuan-perempuan ini mencari, berarti kan mencari lelaki yang mapan ya Mbak Oh iya, ya. pastinya enggak ada cari yang laki. susah Iya, aku iya. iya. <tuk> nanya, ah Mas, apakah suami akan mapan ya Sin? Jadi tetepkan <tuk> <tuk> ya, semua, iya. <tuk> gimana ya doa ini bingung? <tuk> gimana, ya enggak bisa, enggak ya, ya, bisa kalau misalnya, Mungkin enggak, enggak kejadian di kita gitu Caranya, caranya supaya itu tidak terjadi, ya samakan persepsi, samakan tujuan kita dan iya, suami. kita dan suami. Tujuan kita menikah mau apa, uh -huh. lalu selalu dipegang tujuannya, uh -huh. sehingga apapun yang kita lakukan dan suami kita lakukan dalam pernikahan hanya yang nyambung dengan tujuan. Uh -huh. Ketika kita tujuannya ibadah, uh -huh. ya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan ibadah, uh -huh. ya tentu tidak kita lakukan. Mbak, kalau seandainya nih, pada saat persamaan persepsi itu ternyata diketahui bahwa persepsinya begini mm -hmm. dan itu oh, oh, terjadi gitu yeah. ya Itu bisa ya. jadi pemicu gitu mm -hmm. maksud Fit Iya yeah. mm -hmm. Pemicu dari uh, Iya, Ya, kita menyadari diri. aja bahwa memang hidup kita pakai sudut pandang yang lain Yang penting yang Fit sama kita yang bisa memudahkan kita melaksanakan ketaatan Kembali ya. Seperti mm -hmm. misalnya bukannya bagaimana cara merubah suami kita uh -huh. supaya dia tidak selingkuh tetapi ketika dia sudah selingkuh karena tidak ternyata berbeda tujuan, yeah. berbeda persepsi uh -huh. ya bagaimana yang kita upayakan adalah bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas menghadapi suami yang seperti itu. Mbak, terus ya. dari laki-laki sendiri hmm -hmm. gitu ya kok, tiga, -tiga. <laughs> bingung, ya? Ya. bingung ya, bingung ya. kalau suami menikah suami Bungi. dalam kondisi menikah lalu dia selingkuh, ya kan pastinya dia gak punya tujuan dalam pernikahan hmm. pasti tujuannya menikah itu bukan ibadah pasti, dipastikan hmm. Hmm. karena kalau menikah itu ibadah kan segala sesuatu langkah-langkah, diskusi, keputusan semua harus landasannya Al-Quran uh -huh. Tidak ada yang terlanggar uh -huh. Tidak ada yang terusik Tidak ada yang tersakiti uh -huh. Tidak menuhankan hawa nafsu gitu. Jadi kalau dalam pernikahan itu Yang tujuannya ibadah tentu saja ya uh -huh. e, Ketika kita berbeda persepsi Berbeda tujuan uh -huh. Itu cuma dua harusnya yang dilakukan Yang pertama Samakanlah persepsi yang tadinya beda uh -huh. Apakah satu saling mengalah Ataukah disatukan, didiskusikan uh -huh. Sehingga persepsinya sama Atau yang kedua, cerai Begitu Tidak ya? ada uh -huh. yang namanya di dalam agama itu uh, selingkuh uh -huh. Jadi ketika berbeda, uh -huh. ya cuma dua Mau disatukan uh -huh. atau dipisah tapi tidak ada, per, tidak ada tidak selingkuh ada. Mm -hmm. karena kalau pisah ada ayatnya, artinya walaupun Tuhan tidak suka, yeah. tapi ada uh, fasilitas di, situ, di dalam Al-Quran bila mm -hmm. memang persepsi itu uh, sudah uh, tidak uh, bisa uh, iya, uh, artinya mm -hmm. ketika misalnya, mm -hmm. apa yang kita bilang itu nggak mungkin, ketika KDRT mm -hmm. ya kan itu bisa dipakai, jadi perceraian yang Allah oke, okay, boleh itu dua mm -hmm. ketika beda agama hmm. jadi murtad dan yang kedua ketika membahayakan jiwa Mbak kalau beda agama tuh dengan beda persepsi sama gak? bisa sama gak sih? ya kan beda agama ya pasti beda persepsi misalnya walaupun agamanya sama tapi persepsinya udah berbeda gitu yang satu bener-bener sekuler banget uh -uh. ke dunia banget yang uh -uh. satu udah mau ke ibadah gitu okay. itu iya. kan berarti kan Uh, Jadi beda agama nggak sih mbak? Oh enggak, Enggak, ya? enggak. itu dia <coughs> Berbeda persepsi, beda tujuan <coughs> nah, kan sebenarnya Itu makanya bisa didiskusikan Antara oh, iya. suami sama istri mm. Tapi yang pasti mm. Jalan keluarnya bukan selingkuh <coughs> Kalau selingkuh itu melanggar <coughs> Al-Quran <coughs> Balik lagi ya, takut nggak melanggar Iya <coughs> gitu Iya intinya kan tahu <coughs> iya. kalau itu Melanggar mm -mm. Gitu kan, Karena ada nggak, mm. Mbak? Mbak, mm. mm. melanggar terus akibatnya. Terus gimana gitu, melanggar mm. uh, maksudnya sebagai pelakor. Kan, oh iya, yeah. mm. mm. mengambil yes. yeah. suami orang lain yeah. gitu ya. Yeah. Iya, akibatnya gimana <laughs> ya? Memang uh, kan ini untuk berpikir. Ya, yeah. berbentuk semua itu. Memang kita tuh sudah diatur al-Quran sih. Sebenarnya, Mimi sama Cindy. Mm. Al-Qur'an sudah mengatakan tidak akan bahagia orang yang berbuat aniaya hmm, Itu termasuk aniaya ya? Iya, karena dia menganiaya istrinya dan anak-anaknya Iya hmm. Jadi memang nggak akan pernah bahagia orang yang berbuat aniaya itu ayatnya hmm. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan kan Pezina, wanita pezina untuk pria pezina Wanita yang baik untuk pria baik Haram hukumnya wanita pezina untuk pria baik, pria pezina untuk wanita baik artinya, memang sebenarnya kalau sudah melakukan perzinahan ya sudah kata Allah, bukan, untukmu jadi, e, kalau kita paham agama lalu kita bisa merasakan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu untuk keselamatan jiwa kita pasti bisa merasakan betapa bahayanya ini ya, itu harus bisa iya ya, betapa bahayanya iya, ya. harus paham dulu ya mm -hmm. mm -mm. jadi kalau bukan kalau kamu melanggar kamu akan miskin bukan bukan mm -hmm. kamu bisa tetap kaya tapi kamu tidak akan pernah bahagia, bahagia. itu ya mbak itu ya itu dia Duh, yeah. mau yeah. duit sebanyak apa tapi kalau nggak bahagia, bahagia itu tadi soalnya ya, menganiaya itu tidak ya, ya. Iya, dan Allah sudah Sampai. bikin ajaran, gitu loh. Makanya, kalau kita mengerti ini, pasti kita nggak akan mau melakukan penganiayaan tanda kutip bagi orang lain. Iya. Aduh berarti emang kita aduh mau lakukan apa apa tuh harus mikir dulu deh ya mengenai iya, ya, akibatnya benar. untuk enggak, kita sendiri jadi... ini bagi se itu tapi ya bagi si wanita iya, itu iya, iya. Hmm. tapi bagi si istri di itu adalah sisi. karunia hmm. di, apa karena dizolimi ya, ya kan jadi memang <laughs> buat dia kalau dia paham ya dia bersyukur. Yang terzolimi, hmm. iya, ke... indahan, tapi buat menzolimi, itu dia menganiaya dirinya ya, sendiri, sendiri diri, sebenarnya. Orang lain, ya. Iya, jadi Aduh. jadi ini sudut pandang makanya aku tadi bilang nih mau pakai siapa konteksnya siapa yang mau pakai? Kalau istrinya ini adalah suatu uh, keberuntungan karunia, ya. keberuntungan bagi dia karena uh, dia akan diberi uh, pahala oleh si perempuan itu oleh suaminya kan enak ya. Tapi dengan hmm. catatan si istri mampu sabar juga. Ya, melihat ya. itu karunia kan ada kemampuan ya. nggak datang ya, begitu ya, saja. Ya, Tentu hmm. nah, nah, memang harus ya. belajar hmm. ya kan. Hmm. Nah, jadi eh, tergantung. Nah, kalau si suami itu juga begitu. Dia kan imam. Yang imam itu kan yang dominan mengarahkan kemana biduk. Rumah tangga ini diarahkan ya. Jadi, keluarga Samara itu Sakinah Mawadawa Rohmah itu hmm. Yang mengarahkannya siapa? Itu Nahkodanya imam. imam Bisa dibayangkan hmm. bagaimana Kalau Imam ini selingkuh hmm. Tentu Morat, Morat Marit ini kapal Iya Iya Lalu bagaimana uh, Tuhan? meminta pertanggungjawaban ketika jiwa-jiwa yang dititipkan ini merana, kan dia harus mempertanggungjawabkan si imam ini. Padahal dia harusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan ketentraman. Jadi memang tidak bisa kita uh, menggunakan ayat-ayat untuk untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang tidak benar itu namanya hawa nafsu berjubah ibadah, hmm, hawa nafsu berjubah ibadah, tapi mbak kembali ke kekhawatiran kita nih sih, kalau ada pelakor di antara aku dan suamiku, hmm. itu kalau hmm. aku dan Cindy siapin nggak sih mbak? atau gimana? apa jadi ya, kita berangan ya. atau apa? jadi gimana? diskusi sumpah. persesi hmm. gitu ya mbak? Hmm. Jadi, jadi kalau kalau aku ya ini sudut hmm. pandang aku. Jadi ya. sudut pandang bisa banyak ya. Hmm. Kalau aku sih cuma uh, yang pertama adalah menyadari dulu aku siapa sih. Hmm. Aku kan adalah jiwa ya. ruh ya. yang ya. diperjalankan di lima alam hmm. yang mempunyai dua tugas Khalifah ya. dan pengabdi yang akan dimintai pertanggungjawaban hmm. terhadap tugas-tugas ini gitu ya. Hmm. Nah aku di dunia ini kan hanya untuk satu diuji. Lalu diuji itu untuk apa? Sebenarnya diuji ini untuk uh, mengumpulkan bekal-bekal kan. Ketika uji, u, lulus ujian, bekal bertambah kan gitu ya. Nah, ketika tugas dijalankan, bekal aku bertambah. Nah, dengan merasakan bahwa begitu banyak tugas yang Tuhan kasih kepada aku, bagaimana aku terhadap Allah? Aku terhadap Rasulullah, aku terhadap diri sendiri, aku terhadap anak, aku suami, aku mertua, aku kepada a, kepada orang tua, aku kepada uh, kolega, suster, semua deh non muslim, muslim, binatang, itu kan semua ada aturan main Tuhan dalam Al-Qur'an. Nah, dengan mempunyai satu kepahaman bagaimana aku punya tugas di sini. Otomatis apapun permasalahannya, buat aku sama Itu hmm. adalah ujian hmm. nah, Jadi cuma variasinya aja beda-beda hmm. Tentang inilah pelakor lah, tentang ya. anak sayang, narkoba lah, hmm. tentang ya. ini Jadi sebenarnya ketika kita membahas itu sesuatu yang uh, tersirat hmm. Maka kita nggak siap-siapnya kita untuk semua Umur, ujian, ujian itu ya? Berarti benar ya? Betapa kita harus sadar dulu untuk wanita. Ujian kita adalah laki-laki, ganteng, kaya raya. Yang <laughs> itu ya, ya. itu yang kan mampu. ujian matanya. Mampu nggak kita melihat? Aduh, kalau gue begini, gue dosa gitu ya, kan? Ya, itu ya itu pun itu juga kan? sebaliknya mm -mm. untuk si mm -mm. para laki-laki, para, para suami yang ya eh, kan? di rumah ada mm -hmm. istri, mm -hmm. wow ada cantik muda, wah tuh ini, ini di rumah. Mm -hmm. Makanya kalau aja, gitu, kan, <laughs> ya? makanya Gimana? kalau menyadari mm -hmm. kita ini adalah jiwa, mm -hmm. maka kita tuh dengan suami itu yang bermita adalah jiwa. jiwa ya. Kalau jiwa nggak hmm. peduli, udah berkerut, nah, sudah ya, tua, hmm. sakit, Aduh. sudah kurus karena penyakit, hmm. pincang, buta, selama aku adalah jiwa, biarlah pasangan kita menjadi bidadari bidadara kita. Hmm, betapa indahnya. Kita nggak perlu, kita tidak, bisa tidak bisa. akan kita. Oh, iya, benar. Ter yang tergiur iya, dengan fisik-fisik karena kita adalah jiwa hmm. yang bermitra adalah ya. jiwa iya beda banget ya itu sudut pandang itu do yang perlu iya, yang kita terus kita pegang pilihan-pilihan ya, kan? tapi iya. aku maunya itu iya dong <laughs> kan kita udah <laughs> menetapkan untuk mau belajar yes, iya. kita udah tanya, aku nggak mau pakai yang membuat aku susah nonono no, no, <laughs> iya aku karena gak mau. kita mau masalah Hmm. nggak ada <laughs> yes. ya, ya jadi enak butuh hmm. makanya kalau ditanya mulai dari mana ya mulai dari kenalilah diri sejati. Diri hmm. Hmm. Kebutuhan jiwa itu apa? Kebutuhan iya jiwa bukan harta Benar, ya? ya? Iya kita tahu diri kita diri jadi nggak punya sesung. alasan. Ya, kita tahu deh ada aturan main gitu, hmm. ada hmm. tugas iya. oh, kita tambahin, Kak, ada iya. tugasnya. Kita jadi gak ada satupun alasan untuk melakukan perselingkuhan, pelakor. Kenapa? Karena hakikatnya suami dan istri itu adalah mitra untuk menjalankan ketaatan ketaatan Tuhan yang memudahkan. Kenapa kok jadi susah, jadi selingkuh? Kan berarti ada yang, salah. yang salah. Harusnya kan jadi gampang. Persepsi kita. Nah, yang membuat salah adalah ketika kita tidak mengenal diri sejati. Hmm. sehingga persepsinya jadi salah. salah karena tidak kenal diri sejati. Iya. Hmm. Gitu rangkaiannya. Iya. <laughs> mm -hmm. Kirain ini sesuatu tema yang ya udah gitu ya. Ternyata mm -hmm. yeah. dalam banget ini tadi merinding. Tarik <laughs> <laughs> lagi karena dalam. Jati. Iya. Mm -hmm. ya, ya, Mba Indah, jadi, yang iya yang bukan sesuatu yeah. yang yang seperti layaknya orang-orang perguncingkan hmm, gitu kan hmm, di luar sana hmm, ya. sesuatu yang serius karena ya. kita harus melihatnya bagaimana persepsi kita ya, terhadap ya. kenalin si, diri iya, si fenomena ya, ini ya, jadi kita nggak perlu hmm. e, Cindy mimi, nggak perlu takut nggak hmm. perlu takut kenapa ya. itu belum terjadi dan belum tentu ya. terjadi sama kita ya. okay. nanti kekhawatiran ya. itu sadari rasa khawatir itu Pintu masuknya hasutan setan, jadi benar, benar. kita akan saling e. mencurigai, Spar, nah, akan ya. jadi susah benar, taatnya benar, benar, benar. Benar. Kenapa tidak kita lakukan saja untuk waktu itu kita pergunakan untuk mengenal diri sejati Perbaikan diri Iya, ya, jadi diri, kita memperbaiki ya. diri kita Sehingga... Menyatukan lagi gitu ya Mbak, iya, dengan Mbak, Sehingga ketika sesuatu terjadi di hadapan kita hmm. Kita sedang di koridor, maka kita akan menyadari itu pasti dari Allah. Dan kalau dari Tuhan, pasti Pasal yang terbaik, walaupun nggak ya. enak. Walaupun bentuknya apapun, itu iya. ya, iya. buat kita yeah. yang terbaik pasti. Iya, yeah. pasti Jadi, membantu tak kita, tak, kita untuk menggeser perspektif. Kali-kali kan bilang iya. bahwa iya. kita tuh hidup ini untuk diuji. Karena diuji itu iya. di mana ada sih Iya enak gitu kan? Kayak dulu aja kita sekolah konsil ujian. Mau lulus ya harus iya. ujian. Tapi ada mbak seorang pelakor yang pakai kata-kata ujian itu. Iya. Itu ujian buat istrinya. Iya, memang iya. Itu kebenaran. Itu kebenaran. <tuk> sih, tapi tanya. ujian buat dia juga itu <tuk> yang, yang lupa. Aduh. <tuk> <tuk> salah <tuk> tempat <tuk> itu mbak. Enggak benar. Itu Emang benar. itu buat Cuma, ujian istrinya benar. Tapi karena Itulah. salah arah itu ya mbak ya. Enggak, enggak, karena enggak, enggak dia nggak peduli dia dia nggak mau lulus ujian. <tuk> oke oh, oke oke kalian buat dia, iya, si ya, karena jalan. dia memang ini. tapi mm -hmm. sebenarnya sih kalau kalau buat aku ya mm -hmm. uh, tenang aja ya. maksudnya uh, gini ya, kalau kita punya tujuan hidup mm -hmm. ingin di dunia ini bahagia, apapun ketetapan Allah, mm -hmm. nikmat maupun bencana yang terjadi, mm -hmm. lalu di akhirat kelak kita menempati sebaik-baik tempat. Ketika suami kita selingkuh, nggak membuat kita masuk neraka dia sedang Jadi itu bukan sesuatu yang buruk Dia justru Kalau dia me, me, selingkuh, dia memberikan pahala pada kita Itu kan sebenarnya baik ya Bisa membuat kita ke surga kan nah, Harusnya, itu kan sudut pandang spiritual ya Memang pahit nih, pahit nih, tetapi E, menyembuhkan, kan yeah. sudut pandang spiritual itu bagaikan obat Dia pahit yeah. tapi menyembuhkan yeah. nah, Jadi ketika kita memang menurut kita e, Persepsi kita kalau aku adalah jiwa mm -hmm. Si jiwa ini persepsi baik buruknya udah berbeda dengan raga hmm. Kalau mm -hmm. raga itu, baik itu ketika sesuai keinginan egonya mm -hmm. wow. Buruk itu ketika nggak sesuai keinginan egonya yeah. Yeah. Nah kalau jiwa karena dia melakukan perjalanan, dia, dia punya terminal akhir yaitu di surga. Jadi buat dia yang baik itu yang bisa membawa dia ke terminal Masa. akhir di surga. Buruk hmm. itu ketika justru dia membuat ya, dia tidak bisa, bisa sampai, sampai ke terminal ya, akhir. Ya. Itu dia masih um, bilang buruk. Ya, hmm. ketika suami kita pelakor gitu, hmm. suami kita di uh, apa tuh namanya dia diambil orang, orang hmm. itu kan tidak tidak membawa kita kepada ke neraka, ya. tapi bagaimana kita menghadapi itu bisa membuat kita ke surga ya. bisa juga membuat, membuat kita, kita ke neraka, ke neraka. pernah gak denger ada seorang istri melabrak perempuan Hah. itu lalu berantem ya. guling-gulingan, ya. nah apa bedanya? sama-sama ya. Ya, ya, ya. melanggar ya. <laughs> cuma variasinya berbeda ya. yang okay. satu mengambil suami orang, ya, yang satu ngegebukin orang. Aduh, beda kasusnya. Beda juga, kasus. sama-sama ya, melanggar intinya. Ya. Ya. Pada akhirnya jadi sama-sama melanggar. Padahal, ya. padahal sebenarnya dia lagi kita nih istri yang lagi diselingkuhin ya. lagi dikasih hadiah, ya. sama Sebetulnya Allah gitu. Ya. Dan, tapi ya. karena kita nggak ya. paham, ya. kita tidak Perpekalan. menggunakan mm -mm. persepsi spiritual itu, kita menggunakan persepsi lingkungan ya marah dong loh. Ya. Ya. Ya. Tapi Iya, uh, uh. namun ada mm. satu pesan aku. Mm. Sebenarnya karena Tuhan itu tidak menyukai perceraian, mm. maka memang betul perceraian itu ada. Kalau kita lagi ngobrol di meja sini, mm. perceraian tuh mendingan di meja sana aja. Mm. Jadi mm. kita bukan option, bukan option iya. karena perceraian yang diridoi Allah tuh harus memenuhi dua tadi karena Murtad atau karena membahayakan, membahayakan jiwa. jiwa Nah oh, ya. ketika ini kan sebenarnya ujian Allah gitu. Kita kan pengen lulus ujian Allah ya, kita Jadi pengen lulus ujian kita pengen lulus ujian Allah. Allah. Kita lulus ujian Allah Kita bisa lulus ujian Allah hmm, kalau kita mau kalau kita Karena mau. kita pasti mampu hmm. nah, Seperti istrinya Fir'aun hmm. Seberapa jahiliahnya gitu ya Tetapi dijamin dia masuk surganya di Al-Quran karena ya kan? dia karena dia taat hmm. nah. indah banget ya indah banget nah, jadi taat. memang hmm. di, di dalam uh, kita berbicara ini aku mau di ujung ini menyampaikan dulu bahwa menurut aku karena perceraian itu ya uh, tidak disukai Allah hmm. maka kalau kita berbicara di sini dalam konteks pelakor tadi yeah. perceraian itu taruh di sana di hmm. sini apa Ya lakukanlah ketaatan Lakukanlah memfasilitasi lagi mm. Kalau misalnya ada kesalahan sama kita Ya perbaiki okay. diri Lalu kita fasilitasi mm. Suami kita Bagaimana mempertahankan dia Membuat suasana kondusif mm. Nah kalau sudah kita lakukan itu Tetap kita diceraikan mm -hmm. Yaitu ketetapan Tuhan Yang penting kita Tapi koridor, Kita tidak di koridor yeah. Atau gitu kan uh, Tetap uh, apa namanya, bagaimana supaya kita bisa tetap melakukan tugas-tugas uh, kita, yaitu apa? home sweet home sudah ketika kita sudah ya. melakukan home sweet home nah, kita akan bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita sehingga Allah bisa tersenyum sama kita itu yang utama <laughs> ya jadi kalau Urusan ini, lalu membuat Tetap kekeh, jadi marah istrinya Lalu dia cerai Itu bukan takdir Itu adalah pilihan, itu pilihan ya. Ya. Takdir itu ketika ya. Allah Yang Memberikan mentahkan. ketetapan Yang uh, seperti sudah, tadi Kita gitu. sudah berusaha di koridor uh, uh, Namun ya, kejadian ya, tetap, tetap Kita tetap berupaya hmm. Mempertahankan hmm. Lalu tetap kita saya talak kamu, dia gitu hmm. ya. Sudah, ini takdir. Hmm. Tapi kalau kita nggak mau, saya itu ya, namanya itu pilihan. Pilihan, ya? pilihan. Mbak, hmm. hmm. kalau hmm. misalnya hmm. mungkin terakhir nih, mintanya tunggu-tunggu satu ya, lagi untayanya. Soalnya hmm. tidak mungkin Allah mentakdirkan hmm. sesuatu yang dia benci. Jadi, hmm. untuk seorang perempuan hmm. menjadi pakar hmm. itu bukan takdir yang sama. Bukan. bukan perceraian dalam ya. kasus hmm. ini, hmm. itu bukan, bukan takdir. takdir. Hmm. Karena hmm. Okay. Allah tidak menyukai perceraian. Okay. Nah, kalau sampai ada perceraian yang semuanya sama-sama itu, itu adalah pilihan karena egonya sama-sama eksis. Hmm. Bukan okay. takdir, tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang, yang dia benci. Oh, iya, kan benci iya, perceraian yang dibenci walaupun diperbolehkan walaupun diperbolehkan iya, dengan persyaratan gitu iya. ya hmm. gimana okay. nih tadi? iya, tadi aku mau nanya kan kata uh, Mbak Inka gitu mungkin uh, bukan seperti, karena ini juga ada kejadian nih gitu kan di temanku sendiri gitu kita sudah berupaya nih sebagai istri memperbaiki hubungan hmm. uh, mem mem berupaya untuk menciptakan home sweet home tapi kok masih aja ya mbak, kalau misalnya ada perdebatan, kesentil juga si masalah si suami yang... Oleh siapa? Sama si istri ini, oh, nah masih itu juga. berarti... Dia nggak taat, ya? ah, <laughs> oh. kan harusnya kan, iya. begitu selesai sudah, sudah ya. lupakan, buang okay. ke laut, ya, ya, kita ya, mulai, ya. lalu sama-sama ya, memperbaiki isinya. diri, hmm. lalu yang lalu dijadikan pelajaran, Begara. bukan untuk... Dibajadikan bahan membuat kita jadi susah taat hmm, lagi ya. <laughs> Itu artinya belum selesai Nanti gak bisa ya, ya. Gak belum. bisa home sweet home dong Iya, iya, iya, iya, Kita harus iya. Ya, ya, ya. Home sweet home itu prosesnya ya. sesuatu ya. yang luar biasa Iya, ya. itu kemampuan ya, kita Oke, oke, oke, oke <laughs> I ya semoga hari ya. ini menambah wawasan ya, ya. buat semua Mengenai pelakor ini, mengenai fenomena pelakor ya. ini karena banyak sekali di luaran ya. yang diperbincangkan ya, ya sini ya mengenai fenomena pelakor ini Jadi ya. mudah-mudahan apa yang di sharing di MEA, di episode ya. ini membuka wawasan soulmate solmet di luar sana ya gimana sih betul lebih ya, untuk ya. berpikir untuk mm -hmm. gitu berpikir, ya. Pelakor itu juga ya udah ya cuma untuk Langung tanggung, tanggung jawaban dan FI, -tanggung tanggung jawaban masing-masing dan ya. untuk istri-istri yang mm -hmm. merasa yeah. dizolimi oleh suaminya karena memiliki pelakor merasa beruntunglah anda. <laughs> Jadi selama jangan lupa bahwa tetap selama hayat di kandung badat salat berdoa. Dan ikhtiar tetap harus kita lakukan ikhtiar apa? ikhtiar ke dalam diri Bagaimana supaya aku Tetap bisa Berperilaku selaras dengan kehendak Allah Dan Rasulnya Di setiap peristiwa Apakah itu karunia nikmat Maupun karunia Bencana Itu tugas kita Alhamdulillah Dapat lagi wawasan mengenai. Okay lakor, ya. karena sama ini ya itu ya jadi uh -huh. was was berlebihan ya. nggak mau ah semoga episode kali yes. ini membuat kita kau berpikir membuka wawasan yes. ya lebih Ya karena kita memang cuma bisanya itu ya, ya. sharing uh -huh. berbagi bahan berbagi wawasan ya. untuk solmet solmet di luar sana uh -huh. karena kita gak suka <laughs> bukan gak suka ya <laughs> karena kita mau membuat hidup kita masalah, masalah. Emang, emang ada. ada, karena masalah kita cuma satu masalah emang ada cuma ada di mana kakak ini? Masih ada di YouTube, di Spotify, di Facebook, Instagram dan TikTok. <laughs> kita tunggu ya, sarannya kalian, sharing sharingnya kalian kita tunggu semuanya Iya, sharing-sharing tema juga boleh kita senang iya. banget untuk sharing memperkaya bahan, ya, memperkaya bahan belajar kita, bahan pelajaran. Oh, kita pengen banget nih belajar iyalah, ya setiap hari belajar benar mm -hmm. mm -hmm. stop sampai nanti kita habis ya mbak ya waktunya yeah. iya kan <laughs> ini kita sedang bekerja ini proyek akhirat oh, ya. amin. amin amin baik soulmate kita undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh